Jaga semangat yang baik, jaga semangat yang baik. Papa jangan pokok kami lagi. tidak? pulang kalau di sana tak sini Boker gawan, boker mengayomi, kamera nah inilah kira-kira kawan ya akan selalu kejadian seperti ini di saat ada aksi yaitu kayak dulu, dulu lah dan ini belum berubah ini mahasiswa demo menuntut untuk ya agar undang-undang cipta kerja dicabut kemudian kan ada polisi pengamanan tuh oke okay lah itu prosedur tapi seharusnya, Kan sudah tahu masih semua demoni tanggal 6, bulan 4, nah harusnya itu anggota dewan sudah siap-siap. Siapa yang datangi mahasiswa, siapa yang akan berbicara di situ, siapa yang akan menerima perwakilan mahasiswa, seperti apa? Itu kalau dilakukan, tidak akan ada ketegangan di lapangan. Tidak akan ada yang terpicu di lapangan. Semua akan berjalan normal. Tapi kalau ada mahasiswa orang demo terus, anggota dewannya yang katanya, anggota Dewan terhormat, yang katanya dipilih oleh rakyat, yang konon ceritanya itu kalau mau nyoblos itu ngemis-ngemis ke rakyat ngemis-ngemis suara kutuk-kutuk rumah rakyat. Tapi kenapa kalian tidak datang itu mendekati mahasiswa itu? Inilah yang akhirnya ribut dan sebagainya. Inilah yang membuat memicu ya akhirnya ketegangan antara mahasiswa dengan aparat Polri, polri. Nah, di sini juga saya hanya bisa berpesan kepada adik-adik adik mahasiswa yang terus berjuang demi untuk masa depan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, jika turun demo di lapangan agar semaksimal mungkin menghindari bentrok dengan aparat keamanan yang ada di lapangan, ya. karena jika itu terjadi. Maka ini bisa saja akan memicu skala yang lebih besar Makanya ini wakil rakyat Jangan asal buat undang-undang Yang sebagian besar rakyatmu tidak senang Undang-undang cipta, ker... kan t... cipta kerja Ini kan tidak baik Bagi sebagian besar rakyat Indonesia Maka ada demo, mahasiswa, buruh, rakyat tapi kenapa bangsa Indonesia ini, kenapa proyekitian rakyat memaksakan, memaksakan kehendaknya, ya, memaksakan Undang-Undang Cipta Kerja, PERPU, PP Cipta Kerja. Nah, nanti kalau rakyat, nanti kalau mahasiswa buruk, ini melaksanakan aksi yang dihadapkan kepada aparat. Kalau kalian yang digaji oleh negara, enggak ada masalah. Yang rugi ini adalah rakyatmu yang tidak digaji oleh negara. Ini yang rugi, yaitu swasta. Kenapa kalian ini yang dipilih oleh rakyat, yang digaji oleh rakyat? Membuat suatu kebijakan yang merugikan rakyatmu sebagian besar. Kemudian kalian hadapkan lagi rakyatmu dengan aparat yang juga digajah oleh rakyat. Ya. Saya heran ini anggota DPR. Tapi susah juga memang sekarang. Karena kalau mau jadi anggota Dewan, kalau nggak eh, rakyat tidak dikasih duit, jangan nyoblos. Tapi jika ada saudaranya yang mau jadi anggota Dewan, ya kan pasti selalu duit, duit dan duit. Nah, setelah dibuat kebijakan undang-undang begini, barulah bingung. Makanya itu, guys, sahabat kura Indonesia, kalau memang betul-betul mau berjuang lahirkan pemimpin di antara kalian betul-betul lahirkan jangan hanya mau caleg mau jadi bupati jadi presiden jadi gubernur kalian minta duitnya jadi tunggu sekses, minta duitnya ah akhirnya begini kacau malu yeah. bagaimana kawanku baik yang pilih kawan